ashhadu an أشهد أن محمدًا I ha آخرا ومن نهابنا lan wa qala مَا تَرَكُوا عَلَى الدُّرُوبِ وَقَدْ Bapak, kaum Muslimin, Mingguan Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendekatkan diri pada dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. dan taslim kita haturkan Dari ribuan kita nabi Adam, nabi besar Nabi besar Serba sahabat dan video Dan pada penikut yang dulu Ini ilah yang Bapak-bapak para jamaah Selat jumat yang dirahmati oleh Allah SWT Beberapa tanda-tanda Besar Allah Yang telah ditampakkan kepada kita dua tahun berikut ini Tahun kemarin Satu tahun dua kali gerhana Dan tahun ini satu tahun Kali berdalam dan total. Gerah artinya gerah, gerah Gerah artinya sakit Sakit keadaan, sakit ekonomi Dan kemudian sakit Berbagai macam Terus waktu rasa gerah ini Karena Allah Mencapai berkah dari muka bumi ini Allah Mencapai berkah dari muka bumi ini Karena apa? selama 2 tahun ini Lebih dari 400 Alifu dan ulama Diwapahkan oleh Allah SWT Tinggal yang ada ini Ulama-ulama kecil Ulama-ulama yang agak jauh Pada Allah Pengajian-pengajian sudah Kurang semaraknya Karena guru-guru Yang mempunyai Ilmu yang Diri ilmu yang Betul-betul mendekatkan diri kepada Allah SWT, sudah semakin jauh. Para jamaah yang hadir tidak mengaji, tetapi ia hanya selfie. Para jamaah yang hadir tidak belajar, tetapi mereka kepingin syuting. Oleh sebab itu, berkahnya oleh Allah SWT diangkat sehingga. Bumi ini terasa panas Siang terasa panas dan malam pun terasa panas Karena apa? berkahnya diangkat oleh Allah SWT Berkah di muka bumi ini seperti diangkat oleh Allah SWT Ketika ada pengajian, pun orang tidak memperhatikan guru mengaji Tetapi dia memperhatikan hatinya masing-masing Tampilannya, tampilannya mereka seperti orang-orang yang mengaji, tapi Akhirnya hasilnya Mereka bisa cekat kepada Allah Suara wabarakat Oleh sebab itu Memencahkan berkata Dan kita rasakan bersama Mulai tahun kemarin Bala ini tidak diangkat oleh Allah Suara wabarakat Itu memperintahkan kepada kita Agar kita bisa Dan menyadari Dan tahun ini pun Masih ada yang namanya COVID-19 Yang memakan yang memakan yang tidak sedikit ulama-ulama kita termasuk kiai-kiai kita diambil oleh Allah SWT salah satu tanda bahwa ilmu diangkat dari perbukaan bumi ini kalau sudah ilmu dan orang alim diambil oleh Allah SWT maka kita dapat merasakan pada saat ini isinya antara satu dengan yang lainnya saya menghujat, saya menjelekkan yang itu jelek, yang itu jelek, yang itu jelek, menganggap dirinya yang paling baik, menganggap dirinya yang paling sempurna, Jadi dari seperti itu. Dengan adanya majelis taklim atau pengajian, mudah-mudahan bisa mempelajari kitab kembali dan paling penting kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena apa, bapak apa. Dan siapa yang membiasakan istighfar kepada kata Allah, akan memberikan kemudahan dari kesulitannya. Kemudian Allah akan menurunkan rezeki yang kepada hamba ini Oleh sebab itu mari kita. Memperbanyak istighfar Agar Allah memberikan kemudahan kepada bangsa kita ini Allah menurunkan Kebahagiaan kepada daerah kita ini Agar Allah Menurunkan waris Allah memberikan rezeki kepada masyarakat dan Bangsa ini sehingga bangsa ini Tidak terlantar, tidak terkapung-kapung Dan tidak banyak Ternak kemiskinan Tidak terlant kemiskinan Dan dari sebagi doa sekalian Mari dengan adanya akan dibukanya, majelis taklim kita tetapkan diri kepada Allah SWT Dan di dalam majlis itu, mari kita banyak mengucapkan istighfar Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Ampuni kesalahan dan risatu, ampuni kesalahan dan risatu, ampuni kesalahan dan risatu Dan kemudian ditutup dengan astagfirullahaladzim Li wali wali daya wali astagfirullahaladzim, hukumi wajibat ya'alayya Wali jamil muslimina wa muslimat Wa muqimina wa gilinan At-Tahya yaitu Permintaan ampun Kepada diri kita Kepada kedua orang tua kita Kepada sahabat-sahabat kita Sanak pami kita Dan kemudian kepada saudara-saudara kita Yang banyak dosa yang, yang masih banyak kesalahan baik itu Yang masih hidup maupun yang tidak Meninggal dunia, kita mengampurkan Agar semuanya diambuli oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Allah al SWT akan menurunkan rezeki Akan memberikan kemudahan Dan akan memberikan hujan Yang membawa nikmat kepada bangsa dan negara kita yang kita cintai Dan membuat hati kita menjadi tetamu dan mendapatkan mendapatkan kerido dari Allah SWT Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah ya ampunkan ya. dosa khanmu taqofik waladun muzlimin wa antum Alhamdulillah Alhamdulillah di wa ala adzimi washabihi wa taufan walakaula wa taufanilah sekian dari pidato terbaik ini mudah-mudahan mengingatkan pada diri kita semuanya sehingga kita kembali kepada Allah dan kita tidak mengutamakan dunia tapi I'm gonna shout on it. Oh, look. الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يغفر جميع الذنوب واشهد ان محمدا عبد الله صلى الله عليه صل وسلم على سيدنا محمد صلو اللهم عليه وعلى Ya ayyuhan nas itaqullaha ittaqullah wa ana anna Allah amara kum bi amri ibadatihi dinqsi katabna bi malaikatihi ya ayyuhal mukminin imanuki popola ayyuhal qa'il in nadhharat malaikatu saddu ala nabi ya ayyuhal ladzina amanu saddu ala Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala malaikata wa anbiya'ika wal mursalin wa ahlika wa aaliika anjuman waj'alna minhum rukban tikaya yaa samara wa aminana wa huma min Allahumma Allahumma al-muslimina wa al-muslimat wa ar-ruhun al-islam al hum wa anwa'a nasara umm qarin bumujib dabara و اذكروا yang telah kami ya Allah berikan kantor itu ya Allah dunia dan masyarakat ya Allah ya Allah hanya